Baik, selamat sore teman-teman semua. Kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami mengucap syukur buat kesehatan yang kau berikan pada kami, penyertaanmu sampai hari ini. Kalau hari ini kami akan berdiskusi tentang lap 4, kiranya kau yang menolong kami ya, supaya koneksi internet kami bisa, kami gunakan dan jangan dengan lancar untuk exercise kami di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, selalu amin. Baik, teman-teman, silahkan dinyalakan kameranya. Kita dokumentasi pertemuan hari ini ya. Baik, teman-teman, lihat ke kamera semua ya. Lihat ke kamera semua, senyum 3, 2, 1. jadi jangan lupa, teman-teman, untuk presensi langsung. Kemudian hari ini kita pertemuan 12, kita akan kerjakan lab 4, EBS. Uh, tadi sudah sempat untuk upload video, mudah-mudahan ngebantu teman-teman juga pas ngerjain lab 4 -nya. Terus ada kuis kecil, silahkan dikerjakan, dan assignment. Nah, hari ini kita akan kerjakan lab 4. Lab 4 Nih ya, um, task satu kita akan create EBS volume, lalu uh, nge-attach volume ke instance. Instance-nya udah disediakan, jadi kita tinggal pakai 3 tiganya connect ke Amazon di situ instance. Silahkan kalau teman-teman pakai Windows ya berarti ikuti instruksi yang Windows. Kalau yang pakai macOS atau Linux silahkan pakai instruksi yang uh, OS atau Linux. saya pakainya Windows jadi saya nggak nah ikutin yang ini ya Gitu. terus nanti tas 4 setelah itu teman-teman akan meng-create dan mengkonfigur file system untuk komen lainnya juga silahkan diikuti teman-teman yang kelima kita akan create Amazon EBS snapshot lalu kalau sudah yang terakhir kita akan restore Amazon EBS snapshotnya. Jadi ada file yang di delete kemudian di restore.